USD Yen Bullish, Waspadai Aksi Koreksi Bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 124.39 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 124.01. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212.